Hai, hai hai Harimau sering dipandang sebagai salah satu hewan yang paling cantik namun ganas Dan bahkan mungkin ini adalah satu-satunya faktor pendorong yang membuat mereka menjadi makhluk yang lebih menarik Namun sayangnya mereka dikategorikan sebagai hewan yang terancam punah Berkat kecerobohan dan ketidakhati-hatian manusia Dan gak hanya itu, ternyata banyak orang yang sering salah paham dengan spesies kucing besar lainnya. Seperti contohnya menyebut harimau sebagai macan, namun sebenarnya macan dan harimau memiliki bentuk tubuh yang berbeda, tetapi tetap satu keluarga yaitu Felidae. Kebanyakan dari kalian mungkin sudah tahu kan, bahwa harimau Siberia adalah harimau terbesar di antara kucing liar lainnya. Tetapi apakah kalian juga tahu bahwa harimau jantan memiliki berat hingga 300 kg? Selain bertubuh besar, ternyata ada juga harimau yang memiliki taring terbesar di antara kucing besar lainnya, yaitu siapa lagi kalau bukan harimau benggala. Ngomong-ngomong soal harimau benggala, baru-baru ini ada sebuah kejadian tragis di mana seekor harimau dewasa ditemukan mati di sungai Potra di sepanjang perbatasan distrik Chandrapur dan warda pada Sabtu malam. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Salah satu warga setempat menemukan, bangkai harimau berusia sekitar 6 tahun yang ditemukan mengambang di sungai yang memisahkan hutan warora di Chandrapur dan hingganggat di Wardah Ya, penyebab dibalik kematian harimau itu dapat dipastikan hanya setelah dilakukan otopsi pada bangkai harimau tersebut. Namun beberapa ahli menduga jika harimau itu tersengat listrik pagar peternakan dan bangkainya dibuang ke sungai. Diduga bangkai tersebut adalah harimau yang sama yang baru-baru ini terlihat bergerak di sekitar ladang milik warga di Chandrapur. Sebelumnya juga ada seekor harimau yang ditemukan mati di sumur Peterakan di Brahmapuri. seekor harimau betina yang diselamatkan tersebut diduga telah mati saat menjalani perawatan di pusat penyelamatan Gorewada di Nagpur. Gak heran ya jika harimau tersebut ditemukan mengambang di sungai karena harimau berbeda dengan kucing domestik. Versi mereka lebih besar serta senang menghabiskan waktu di air dan mereka suka berenang berjam-jam. Sejak kecil, harimau betina mendorong atau membantu mempelajari seni berburu Dan mereka bahkan memiliki kemampuan untuk membunuh di dalam air Gaknya itu, harimau dewasa konon katanya bisa berenang sejauh beberapa kilometer Bahkan ada yang dilaporkan, berenang sejauh 30 kilometer hanya dalam sehari Jadi sudah bisa dipastikan mangsa buruan mereka tidak akan bisa lolos meskipun lompat ke sungai